Hidupku tak pasti masih banyak yang akan terjadi uang jajan dikumpulkan dari hari ke hari buat bikin trek satu dana cari kemana lagi tak menentu pula setiap hari mencari. Ku tak pakai dasi jadi dana tak pasti surut pasang macam ombak di hujamil lagi tapi tak apalah jika ini memang takdirku nanti pasti akan berubah syukuri setiap waktu waktu ini berharga aku tidak protes Ku nikmati yang ada anggap ini sebagai proses meski semua itu sulit aku tegak. Badan menahan pahit Walau sakit ku rasakan Ku punya semangat yang tak bisa dipatahkan Meski dengan mencibir menghujat Yang tak karuan Tak beraturan Kiri dan kanan selalu bersamaan Mengatakan bahwa aku tak punya tujuan Do it, do it, keep your head up Wake up, wake up, let's fuck up Bangun dari tempat tidur ku bermimpi Untuk menjalani kehidupan keras lagi Do it, do it, keep your head up Wake up, wake up, let's fuck them. Bangun dari tempat tidurku bermimpi untuk menjalani kehidupan keras lagi. Banyak waktu luang, tak ada uang Hanya cibiran yang sekarang aku buang Hinaan dari semua orang aku Cekatan tetap berdiri Ku lempar semua trotehan Aku ingin katakan bahwa aku ini minim Dengan segala hal, dengan begitu dingin Ku tak peduli mereka tak pernah merasa niat untuk mengirim curahkan rasa Dalam kata namun seiring Waktu berputar dalam hidupku aku memilih ku terus berjalan dengan yakin tak letih ku bicarakan apa yang ku Rasa meski perih Tetap kuat asa ku tak akan berhenti Tetap bergerak tuk gertak rasa tak percaya diri Meski sering ku mengelak menolak dosis religi Agama ajaranku untuk percaya diri Percaya pada Tuhan bahwa takdir ini pasti Do it, do it, keep your head up Wake up, wake up, let's fuck up Bangun dari tempat tidurku bermimpi Untuk menjalani kehidupan keras lagi Do it, do it, keep your head up Apojap, let's fuck up. Bangun dari tempat tidurku bermimpi untuk menjalani kehidupan keras lagi.